kepanjangan dari ASEAN. Association ya is ASEAN Nation. Oke benar. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Debara. Kali ini kita akan tampil dengan cerdas cermat antara anak SMP melawan anak kuliah. Nah, serta pertemuan kita kali ini adalah Queen mewakili anak kuliah melawan Baron yang mewakili anak SMP. Coba perkelakan dulu mana Queen? Baron mana? Queen kuliah di mana? kalau Baron? SMP di mana? SMP Negeri 3 Kota? Oke okay. Dua-duanya sekarang lagi uh, uh, belajar online Jadi ada di rumah Dan kita akan menuju pertanyaan pertama Oke okay. Siap? Pertanyaan pertama? Ya. Pertanyaan pertama soal sejarah Sebutkan nama pahlawan asal Aceh, Jukumar. Queen. Oke, okay, dua-duanya benar ya. Nah, sekarang uh, siapa yang dapat tunjuk tangan? Oke, okay. yang kedua pertanyaannya: sebutkan nama ibu kota, provinsi, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sebutkan ibu kota provinsi Kalimantan Barat pas, baru pas, siapa? siapa? Mantiana. Oke okay, benar, benar, tangan, tangan, tangan. Oke, sekarang nggak kelihatan mukanya, ah udah kelihatan. Oke okay, sekarang pertanyaan yang ketiga. Sebutkan nama menteri sosial sekarang. Sebutkan nama menteri sosial sekarang. Siapa? Gue tangkap itu. <tuk> <tuk> <Tidak> tangkap itu <tuk> uh, salah ya? Uh. Salah ya? Oke, okay. sekarang. Barun tahu nggak? Enggak, pas Nah itu bekas wali kota Surabaya. Aja percaya. Tirisma hari ini. Oke. Okay. Sekarang kita menuju pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan IPA. Oh. Sebutkan. Sebutkan. Nama latin dari padi Sebutkan nama latin dari padi eh. Hah? Tahu. Pas Pas Hah? Salah Nggak tahu Oriza Sativa Kenapa itu? Nggak Oke okay. Sekarang skornya sama tinggian nih? Hah? Siapa aja sekarang skor paling tinggi? Saya okay. Oke Masih kalah satu skor ya Queen ya. Oke okay, soal yang lain Sebutkan Nama televisi pertama di Indonesia yeah. Oke okay, bener Sekarang sudah imbang ya Oke sekarang pertanyaan berikutnya Sebutkan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur Ya benar lagi Anak SMP kalah nih Anak SMP kalah Anak SMP maunya soal apa? Oke, soal olahraga. Sebutkan nama pebulu tangkis Indonesia yang paling sering juara All England. Hmm. Nggak ada yang dapat juga. Nah, ya? Belum pernah jadi juara All England. Ayo, ayo, ayo, oh, ayo oh, yang paling sering ya. Saya, saya, saya. Salah. Saya, saya, saya. <laughs> Itu Ganda Putra. Ini Tunggal Putra, yang paling sering Jujur ya? Jujur. Yang paling sering di dunia Bukan di Indonesia oh. Rudi Hartono oh. ah, Gimana nih? Aduh Soal berikutnya Masih sepak bola Eh, kembali ke sepak bola Sebutkan juara Liga Champions musim lalu Oh iya benar Oke okay. <laughs> Berikutnya uh, Sekarang berapa? Sama Sama berarti ya? Oke okay. Sekarang Sebutkan Nama Suku Salah satu suku yang Berasal dari Kalimantan Ya, ya. Oke okay, benar. Suka apa lagi selain daya Suka banjar Suka uh. Oke okay, next ya Sebutkan Dari Nama-nama negara yang Akan disebutkan berikut Yang bukan anggota ASEAN adalah A Vietnam B. Myanmar C. India D. Thailand Ayo ayo yo yo yo. Ya. Oh, okay, kebenar India bukan anggota ASEAN. Oke, okay. yang berikutnya adalah uh, soal bahasa Indonesia. Soal, soal sinonim, saya biasanya apa? Tanggapan-tanggapan? Sinonim, kita masuk ke sinonim. Sebutkan sinonim dari toko. Toko, toko, toko, toko, toko. 4, 2, iya, apa sinonimnya? Gerai Sebutkan sinonim oh. dari Handphone Oke okay. okay, benar gawai Ponsel juga boleh Oke okay, sekarang sebutkan Kepanjangan dari TNI Ya yeah. Oke okay, benar lagi Berarti udah berapa? Berimbang lagi? siapa oh yaudah sekarang yang yang susah nih sebutkan kepanjangan dari ASEAN Association ya Southeast Asian Nation oke okay, benar 100 Association Southeast Asian Nation atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara oke okay, ya Sebutkan nama Presiden Indonesia ke Ya. Oke, benar lagi <laughs> Benar lagi <laughs> Kalah tak kuliah Eh, sekarang udah apa, seru ya? Menang satu Menang satu, oke okay. Soal Ini kita menuju soal terakhir ya Nanti ada dua lagi Sebutkan Nama selat yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Ya Pulau Ya benar lagi Karena dia tiap <laughs> Tiap bulan kesono <laughs> Berarti imbang Ya. Oke sekarang Sebutkan nama gunung Yang terletak Di Jawa Tengah Salah satu Ayo, ayo di Jawa Tengah yang yang kemarin meletus Gunung Bromo, iya Jawa Tengah ya? Eh bukan, salah. Bromo Jawa Timur. Yang kemarin Gunung Semeru. Gunung Merapi, ya. salah lagi. Nah sekarang nih, soal terakhir nih, soal perintuan ya? Soal perintuan Ini soalnya soal umum, soal umum ya? semua matematika. matematika gimana harus bikin pertanyaan dulu kalau matematika mah Korea, Korea. Korea. sebutkan nama film Korea yang melalui oh, penghargaan Oscar nah, benar. <laughs> anak kuliah tertolong oleh Korea ya Berarti siapa yang menang nih? Apa? Menang satu ya? ya? Diselamatkan oleh pertanyaan tentang Korea Oke, okay, masih mau lanjut atau selesai? Selesai Oke, okay, karena selesai Baiklah uh, penonton sekalian Demikianlah cerah cermat antara anak SMP, anak SMP melawan anak kuliah kita kali ini Kita akan bertemu di episode selanjutnya Kalau ada saran-saran uh, bisa diketik di kolom komentar Apakah pertanyaan dan sebagainya untuk kita buat di konten kita berikutnya, dadah.